Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar ke Game Belajar. suruh cari seseorang namanya Momo ya Momo itu kayak mungkin robot juga yang ada di sebuah apartemen e, berlampu orange kemarin petunjuknya dari The Guardian kalau anakku semuanya baru datang di sini jangan lupa untuk klik tombol merah yang gratis ini dan nyalakan loncengnya untuk tahu video-video seru dari channel Guru Gamer yuk langsung saja kita petualangannya let's begin nah kalau kalian ngerasa kayak puisi aku POV nya kak beda yang kemarin ya iya ini agak ganti tempat dari kamarku itu biar nggak jadi sempit jadi ditata sedemikian rupa baru nemu angle yang bagus itu di sini kita oh, hi ih wih wih tak kecilin jadi 40 an aja kayak karena saya nggak kepingin kayak teriak teriak gitu ya. kayak kayak Oke, okay, inilah game stray. Are you ready guys? Are you ready? Let's press circle to start. Press circle to start and continue. Continue. Continue. Oke. Okay. Kemarin sempat ditekan ya karena dikejar sama tengu bot. Tengu bot siku-iku-iku robot cilik-cilik tengu itu. Tengu bot. Oke. Okay. Loading. Hmm. Momo itu gimana ya wujudnya? Penasaran aku kayak apakah dia robot juga atau mungkin orang? Nah, kita enggak ketemu manusia belas soal di kota Dead City ini. Kota Dead City, nah. Oke, okay. masih loading screen. Dan kemarin, kalau kalian ikut pondok Ramadan, gimana rasanya? Keseruan nih, rek! di bawah kamu disuruh ngapain naik ketika pondok Ramadan dua hari? Apakah nginep? Apakah nginep? Kayaknya nggak nginep, yo. Tapi gak tau lagi, kalian nginep nggak? Komandan di bawah kita bukan panitia soalnya. makannya ya, ulik uli info dari kalian. Oke, okay, saya Tak maju. Tak Oke, okay, press, press one to ask. B12 itu kayak apa, yo? Uh, robot kecil yang ngikutin kita, uh, tapi bukan tengu buat dia agak jahat. Nah, nah. Eh, bui agak majuan sedikit kayak gini ya, soalnya monitornya mau maju ya. Upsi, upsidupsi, upsidupsi. Nah, ini, ini, ini, Nah, nah, nah enak ini, enak ini. Ini tidak pinggir. Oh, Oke deh, langsung aja kita ke Momo, ke bangunan atas ah, gak sih? Nah ini agak gak ngecatawur menuluh jalan nih deh Yang kemarin pertama kok ngonegul Nah ini cukup angel lah untuk di... Mati mata, lebih tepatnya berarti kita harus cari tangga dong ke atas. Hai, hai, hai, not hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke, okay. okay. kita mulai perjalanan kita untuk naik-naik ya, yeah. naik-naik ke puncak gedung. <laughs> Mas Reki banget, aku selama loh kak nonton Mas Reki gara-gara sekolah. Iya, oke, oke. Kayaknya kita udah deket sama rumahnya Momo, soalnya cahaya oranye tuh khas banget gitu loh. Hah?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 sekitar kalian ayo gulung-gulung disek ya ampun ya lucu sekali hati kau tersentuh bubuk seh kali ya bubuk seh bubuk seh bubuk seh Bubu se. se. sepanjang apa Kat seh akan kita nikmati ganti hari, biarin dulu ya, coba biarin dulu, biarin dulu. Eh, Pofenel lucu kali, usus usus usus. Pofenel lucu ah, cek coba bangun sih. Oke, okay. wow, bangun bangun kerja kerja. Oke, okay, mulai sih, mulai sih mulai set baik. nah terus kita kita mau kemana nih kok masih bisa lewat sini ya ampun kira ini udah gak bisa loh oke okay, oke okay, and go kita sampai di sebuah teras rumah ya permisi nggak bisa. Oke, kita naik pager dulu. Kayaknya kemarin ngomongnya di sini deh. Lala, bentar-bentar kemarin ngomongnya di sini deh. Oh, naik katrol. Sisi sih, ciusan si. si, nih. Naik ya, satu, dua, tiga. Cuma sebentar Kita bakal lama Oke, okay, terus oh, katrolnya balik lagi Oh, dia yang lempar-lempar oh. Hai uh. bu, bu, bu, pip, pip. Sebentar, waduh Panoramanya itu loh, guys Gak kaleng-kaleng game ini Sumpah sih, kalau misalkan dijual harga Rp200.000 ya nggak pakai dong api. Anzainya cuma waktu itu akhir, lagi apa lagi diskon. Oke. Okay. Uh, kita udah di jalan yang benar tidak ya? Kalau nyasar nggak lucu nih. Tapi petunjuknya cuma rumah uren ini aja ntar ya tanya sih jangan ganggu favor baru mito 500 serba online banyak gamesnya dengan dual memory card bisa Sekarang dia ceroboh soalnya kok nublek lainnya Kais aku nggak tahu kita harus kemana. Sip. Kemarin, udah nggak bisa naik lagi. Kalau begitu, saya tak cari jalan. Ayo, Semesta beri aku tanda. Ada musik musik lain. Apakah itu tanda kita dekat dengan? Ayo semesta. Ciusan, kita turun lagi. Oh. Eh, ciusan, kita turun lagi. Katanya rumah orange, Eh, objektifnya apa ya? Eh aku bingung guys, jujur dari remote tuh lihat dong ini. maaf remote mengganggumu oke okay. apa di sini ya ini ada jendela nih eh nggak mau juga kemana kita katanya kita itu disuruh ke itu loh, oren-oren itu loh. ya, kita cari jalan menuju oren itu dan melampauinya. Maaf permisi. Ya. Tumben biasanya aku langsung tahu kemana gitu. Ini aku kok tiba-tiba tidak tahu, habis sini uh -huh. bisa bohong. Oh, oh, ini guys, ini, ini, ini. bot juga ternyata ya. Jadi dia cowok. Uh -uh. Oke, okay, kita deketin pelan-pelan. And eh, apanya yang nggak nggak bekerja? Eh. Membiarkan mereka pergi sekarang aku sendirian. Oh teman-temannya, teman-temannya tuh kayak ninggal dia sendirian gitu loh membiarkan mumu sendirian eh. uh, show item ini gambar dari hal-hal yang di luar kamu mau ke sana tak ya yeah. Me akan membuat kamu kesepian dan putus asa karena nggak ada apa-apa di luar sana. <San> Dulu teman-temanku juga mau pergi tapi ya sekarang aku yang sendirian dan mereka hilang entah kemana. <San> aku mencoba menghubungi mereka tapi nggak bisa. Ya bahasa temanku dan aku apa kayak mereset, apa ya kayak meneliti apa yang ada di luar sana gitu. Nah, lihat ini apa kalau kamu mau melihat jantanku itu ini. Oh. Kita dapat catatan, oke. Kita mungkin bisa membuat apa ya? Pengetahuan-pengetahuan baru tentang dunia luar lewat catatan ini. Kamu dari sini berjalan sendiri, ya, aku nggak mau ikut-ikut soalnya. Oke deh, Momo. Thank you, thank you so much. <tiny> dia terlihat menyedihkan karena merindukan temannya ya. coba aku cekkan apa catatan yang dia kasihkan. oh kata ngomong buku catatan yang kumanggil mana? kita harus berdoa di ke tempat ini dan melindungi saudara-saudara kita dan oh ada robot perempuan juga ternyata sisters dan kita harus Jauh-jauh dari Serk, another Serk. Oke, okay, dan ada empat nama ya. Lemon Tan, Sebaltazar, Zebaltazar, and Rock. Baik, kita harus menemukan buku catatan yang lainnya juga. Oke okay deh terima kasih momo kita lanjut perjalanan dulu ya tapi yes kita harus keluar dari sini deh kayaknya wow, kita explore-explore rumahnya momo dulu ya kita lihat nggak ada yang bisa kamu terjemahin enggak jauh beda sih sama apa apartemen kita pertama kali ketemu sama B-12 <laughs> eh eh eh eh kena kardus eh eh kena kardus eh <laughs> ya kita dapat achievement curiosity eh ada-ada yang bisa kita remember apa ini Okay. Oh, video game, video game Aku bisa baik Bapak ilmuwan dan aku menghabiskan banyak waktu Memainkan back 2 Aku sangat merindukan dia Dan itu menyenangkan Oke Oke okay. Wih, kita menemukan memori. Wah, banyak banget ya, memori yang akan kita buru. Oke, tidak ada apa-apa di bawah. Asyur, oke, udah kosong, nggak ada apa-apa. Wah, maaf, jadi nerobos. Nerobos ini jadinya. Astaga, lu latin kaget aku. Ya eh, lu mau kaget aku. Oh, itu apa itu? Apa? Oh. Another ritual ya. <laughs> udah, udah, stop itu pintu orang. Enggak apa-apa. Ini apa ini? Translate. 187 bentar. Oke, okay, jadi kota Dead City itu bentuknya kayak melingkar gitu Nah, pusat kotanya dan bangun-bangunannya itu bentuknya bulat semuanya Dia ada diameter, radiusnya Kemudian untuk langitnya itu katanya ada kayak semacam apa yuk, kaca gelembung gitu loh Have ceiling Dan blue sky is hidden behind Dan baliknya itu baru langit lepas Berarti kayak kuarantin tahun gitu loh Kayak kota yang dikuaran, dikarantina hmm. ya ayo kita lanjut oke okay, then thank you for the information apalagi apalagi hey hey dinglinglinglinglinglinglinglinglingling ding, lucu lucu semakin banyak yang bisa kamu interak ya semakin waktu terus terus eh hey, hey. susah lo kok mati jangan ini nek nek pernah ritual ya cakar cakar uh, oke okay, stop top kucing oyenku oh, sayang oh sudah keluar oh keluarnya dari sini ya yeah, ya yeah bentar-bentar udah bentar. butuh kok tembok kosong tapi disuruh oh cakar-cakar juga nggak apa-apa deh kita me apa ya watermark membuat watermark membuat watermark nggak bisa Oke deh kita keluar dari rumahnya Momo and apakah kita keluar kok sepertinya apa ini shit musik wehe apa tuh oh kayaknya kita di gudangnya momo ini ya oke okay, nggak bisa naik Oke okay, kosong. Baik kita kembali ke rumah. Then udah nggak ada lagi. Oke okay, kita cek cek tas dulu deh kayaknya. X mine. harus mengikuti simbol itu karena tadi sempat ada di depan dan warnanya biru Oke, kita coba keluar lagi dari rumahnya Momo Permisilah, nembus Kita keluar nah, itu di depan <tuk> Oke, oke, kita ke depan Oke, dan Oke, kita lanjutkan Oke ya, langsung kita naik Tapi taki mau tuh, ini nyebrek nyebrek lewat mana ya? Oh, oh nyau, cius eh, hai, enggak hai, Gini, gini, gini. Bentar. Nah. Tadi kita kayak salah alarm begitu. Nah, begini. Nah, naik. Tadi tidak turun. Wuh. Mantap, permisi. Saya dari Momo tadi terus disuruh ke sini. Gimana ya? Oh, apakah ini mereka? Keempat ilmuwan itu hmm, bisa jadi. Enggak boleh masuk, bentar kita explore. Sekali kita tingkahnya di rumah ini Gak ada sesuatu <tuh> Ruwender sekali <tuh> Acak-acakin aja semua Acak-acakin ah space bentar ya cari tombolnya dulu guys nah nah nah nah, nah. oke okay, kita di ruang selanjutnya uh wow, another computer oke okay. oh ada ada Clementine catatan two very boring minutes later Oke, kita temukan catatan ketiga Oke deh Kita temukan catatan ketiga Hah? Apa? Hmm. Kok ada kayak... Itu ya? Apa? Kayak poster yang dilepas itu loh Oke, nggak ada hmm. Mantap jiwa. Musik shit itu apa ya? Kayak partitur enggak sih? Udah nih, gini aja. Bentar ya. Oh ya. Jangan lupakan untuk selalu ngecek. Oke, okay. uh, exam bentar, bentar, bentar masih sama ya tombolnya ya oke okay deh uh, kayaknya kita keluar dari tempat ini dan cari bangunan lain yang bangunan lain bangunan lain oh itu ada, ada, ada Itu, itu, itu. bentar Pakai dokter dari sana ya, tapi kayaknya tak kita lurus deh tadi. Nah, itu oke. Coba deh sana deh. Eh, maaf, uhu Sana tadi oke, kita coba ke sana ya. Ke yang biru-biru itu pusing, lapar, berpikir. Bentar-bentar kita cari jalan. Hah, apaan ya? Allah, puska kita. Pus. Oke, okay, bentar ya. Kok buntuh everybody? Ha. Naik deh, naik deh. Dan ini dia jalannya kayaknya. Nah, kita naik lagi. Oke salah salah Oh, oh ada ganas nah, Kita cari Jalan terbaik Bagi kita Enggak dong. Enggak lewat situ dong. Bentar, bentar. ah kita tidak boleh lewat pintu. Saya disuruh lewat atas, Astagfirullahaladzim tadi malam nyebutnya ketika, ketika harus berpikir lebih, aku kayak energi kepala wah oh, berat begitu. Oke, ini catatan ketiga ya: gak tau punyanya al-bazar, -al apa, Duk, gak ngerti. kita escape plane nya dari situ ya tapi kita harus cari catatannya si Cok atau al albagar iya kayaknya udah nggak ada harapan human ya di sini ya Masih dimudahkan oleh semesta ya Allah Mana nih Dimudahkan oleh semesta Halo Ah, Zalbat Bal Balthazar Balthazar Balthazar tidak ada tumbuhan yang tersisa Oke okay. Oke, okay, notebook terakhir Oke, okay, notebook terakhir Gak nah, ada musik sheet nih Gak ada musik sheet nih Mimi mi mimi, ternyata itu bisa Mimi aku lupa Ada musik sheet yang bisa kita dapetin, oke, kita lanjut. Ada biru itu di sana gitu tadi enggak biru tadi urin. Apa kita cari aja tah di sana tah. Coba ya. Kalau salah maaf ya. Kalau salah arah. Hmm. Kita udah ke sana belum ya? Udah nggak sih yang Clementine. Hmm -mm. Belum ya? Udah belum ya? Oke. Oh, Udah belum ya? Aku kok. Aku kok amnesia. Entar, bentar, bentar ngebab Oke deh. Uh banyak buku banget. Ini pasti punyanya Dok. Uh -uh. Oh, ada tangan. Kaget tuh. begitu pertanyaan selanjutnya ya Wah, PR sekali disembunyikan di rak-raan deh bentar ya guys kita cari dulu ini di mana dokmen menyembunyikan berangkasnya kita udah gak baca ya baca sendiri aja ya kita lapar harus mencari brand khas milik dok ya Buku mana yang belum kita hancurkan nih? Ketemu, ketemu, ketemu, ketemu. Kunci dong, ketemu ya. Pressure circle to start. Uh. asli lapar, asli lap lapar. Kita menemukan keempatnya ya bagus Good job, thank you Udah menemani <sukur> sampai sini Baca mandiri ya Literal sama diri Baca mandiri ya Tolki-tolki ini, ya. Tolki-tolki. Oke. Okay. Kita ke rumahnya Mumu lagi, ya. Wah, oh, Kak, kita... Astaghfirullahaladzim. Kak, jump scare. Kita mengagetnya diri sendiri. Oke, okay, ke rumahnya Mumu. Ke rumahnya Mumu. Ke rumahnya Mumu. Game ini tuh kayak off the box, Rek. Right? Sumpah, kamu... Jalan itu nggak boleh lewat pintu, makanya kamu harus cari apa, jalan lain untuk masuk ke bangunan-bangunan tertentu begitu. Aduh, sumpil. Kita ke rumahnya Momo dulu. Sabar ya. Oke okay. Aduh, bunyi-bunyi ini semakin membuatku ingin melihat ASMR Bang, Oke okay. uh, Iya, aku menemukan semuanya loh Hmm. Okay, kita coba punyanya doc ya. Bicara sama orang-orang di luar Ya, kita perbaiki ya Oke okay. Diperbaikilah woleki ini karena sempat ngomong itu kayak sempat salah paham sama teman-temannya. Itu Secepat itu? Wow. namanya juga game ya? Oke. Okay. Sini, sini, sini, sini. Eh, uh, oke, okay, sini. Oke oh, itu pakai baju hawaiian nih, Gula Singaraya. Ya. <laughs> sangat unik sekali. 哎呀吧 Kita taruh mana? Bukan bukan di sini. Aduh. Ah. Eh. Lihat bangunan yang paling tinggi, iya kenapa Pak? kalau kamu masang di apa bangunan paling tinggi itu nanti kita bisa nelpon teman-teman yang ada di luar oke okay. okay. kita dapat walkie-talkie ya <laughs> ya yeah, yeah. oke okay, deh, terima kasih pak Momo aduh guys, kayaknya episode ketiga ini buita akhiri sini dulu, terima kasih Pak Momo, karena kayak udah nggak kuat untuk berpikir lebih gitu loh <laughs> oke, okay, jangan lupa subscribe kalau kalian suka video yang barusan kalian tonton dan jangan lupa nyalakan loncengnya kalau kalian lah, apa pingin jadi the first the first, the first, the first komentar, dan selain sebagainya dadah, see you, cacau, and dadah I love you so much, bye bye, sampai jumpa di episode yang keempat stray. oke okay, bye, bye bye, bye, bye, bye